Nandik adalah Ibu kandungmu Dia yang melahirkanmu Saya, Aku adalah ibumu Tidak Ini tidak benar Itu benar sayang Aku tidak ingin kau tahu seperti ini Tapi bagaimana lagi Tidak ada cara lain untuk mengungkapkan Kebenaran ini padamu Iya benar Aku sudah berbohong padamu Tolong maafkan aku Dia adalah ibu kandungmu Bukan aku Iya Nimboli Bahkan aku juga tahu Bahwa ibu Anandi Adalah ibu kandungmu Kau memberitahuku, kau bertemu dengan ibumu di Cesar, dan perilakunya buruk. Saat itulah aku tahu bahwa kau dan Bu Anandi selama ini telah dibohongi. Saat itu aku langsung ingin bertanya pada Bu Manggala. Tapi aku menahan diri, karena aku takut dia akan membohongu pergi. Seperti yang dia lakukan sebelumnya. Ku Manggala membawamu ke rumah Tuan Kanhayala. Dia sudah tahu. Anandi adalah ibu kandungmu. Tapi dia tidak memberitahu padamu. Dia tidak mengatakan yang sebenarnya dan juga tidak berniat memberitahumu sampai kapanpun. Itulah sebabnya bukannya kemari aku ke Jaisar dan mengatakan yang sebenarnya pada semua orang bilang. Lambat laun kebohongan, pasti akan terbongkar. Aku mencari tahu tentang Kanta dan saat itu kami tahu kebenarannya dari Ganta sendiri. Jangan begitu, aku memang tidak berdaya Manggala memanfaatkan kelemahanku. Dia membujukku dengan sepasang gelang emas sebagai imbalannya. Dia memintaku berpura-pura menjadi ibu gadis ini. Dia memintaku memarahinya dan bersikap kasar sehingga dia bisa membenci ibunya Aku mengatakan yang sebenarnya aku bertemu dia di rumah sakit Dia melihatku di rumah sakit saat suamiku sedang dirawat apa yang terjadi? Suamiku sedang sakit keras. Karena itu dokter menyuruhnya ke rumah sakit yang ada di Mumbai. Tapi bagaimana caranya? Bagaimana aku membawanya? Tagihan rumah sakit dan biaya pengobatan mahal. Aku bisa membantumu, Bu. Saat itulah dia memberiku gelang emas itu. Ibu mertuaku memberikan ini padaku sebagai tanda cinta. Jangan rusak kepercayaanku. Aku melakukan semua ini demi menyelamatkan hidup suamiku. Satu gelang cukup untuk mengobati suamiku. Dan sekarang aku ingin menjual yang satunya. Maka aku ingin menjual gelang ini. Bagus Aku akan berimu 2 lak rupiah Sekarang ambil uang mukanya 20 rupiah dulu ya Untuk sisa uangnya Akan kuberikan beberapa hari lagi Silakan. Toko perhiasan Yang didatangi wanita ini Untuk menjual gelangku Adalah kenalanku dia mengenali gelangku, dan dia memberitahuku, "Gelang ini adalah milikmu." Seorang wanita menjualnya padaku, dan aku langsung mengenalinya. Dan sebenarnya, gelang ini juga sudah dipolesku. Siapa dia? Aku tidak mengenalnya. Tapi aku memberinya dua ribu sebagai uang mukanya, dan kukatakan padanya akan kusiapkan sisa uangnya. Aku menunda waktu untuk memberitahumu lebih dulu. Lihat ini, gelangku. Aku memberikannya pada Bumanggala. Pak Jaidev bilang ada wanita datang menjualnya. Siapa wanita itu? Bagaimana dia mendapatkan gelang ini? Aku rasa aku tahu siapa dia. Dan akan lebih baik kalau dialah yang menjelaskannya pada kita. Kami semua bersembunyi di toko perhiasan dan saat itu Kanta datang untuk mengambil uang. Kami menangkapnya di sana. Toko perhiasan telah memberi kami isyarat. Dan setelah itu... <tuh> Uangnya sudah siap. Tapi sebelumnya, tolong ceritakan, bagaimana kau bisa mendapatkan gelang ini? Apa urusanmu? Karena... Aku ingin tahu. Karena gelang itu adalah milikku. Dari mana kau mendapatkannya? Kau kenal dengan dia? Dia anggota Dewan Distrik ini, Tuan Jack DC. Kalau dia memberitahu polisi soal ini, kau bisa dipenjara seumur hidup. Katakan yang sebenarnya Aku... Aku, aku tidak melakukan apa-apa Tolong maafkan aku Aku akan mengatakan yang sebenarnya Tolong maafkan aku Aku membuat kesalahan Jadi rupanya Kau wanita yang diceritakan Nimboli Sudah aku duga Bu Manggala sengaja membayar orang Untuk menyelesaikan pekerjaannya Ini adalah penipuan besar Apa kau tidak tahu malu? Lalu Dimana gelang yang satunya? Aku sudah menjualnya di Mumbai Untuk pengobatan suamiku Aku sudah membuat kesalahan besar. Tolong maafkan aku. Tidak semudah itu. Agar diampuni, kau harus bekerja. Karena itulah aku mengejukan saran. Kanta harus datang dan membongkar kebohongan Manggala. Ini milik kakak iparku yang sudah seperti kakak kandungku. Aku bahkan tidak memberikan gelang ini pada wanita di keluargaku, tapi kuberikan padamu hanya karena aku sangat berterima kasih padamu. <tik> tapi apa yang kau lakukan sebagai balasannya? Kau menjual gelang ini demi keegoisanmu sendiri, sehingga Nimoli. Membenci ibu kandungnya Dan dia memutuskan Untuk tetap bersamamu Hingga akhir hayatnya Sejak aku berbohong padanya Hati nuraniku tidak bisa tenang Bagaimana kau tetap mengaku Sebagai seorang ibu setelah membaksaku berbohong Dan melakukan dosa Terimalah kesalahanmu Tidak percaya ini, kau bilang menganggap gadis ini putrimu, seorang gadis yang kau anggap putrimu, tapi kau terus dan terus berbohong padanya. Apa kau tidak merasa malu? Ini kalung ini, bukankah kau sengaja menyembunyikannya? Agar Nimboli disalahkan, sehingga kami memarahinya dan kau bisa menghasutnya melawan kami. Bagaimanapun, kami segera membuatkan satu lagi untuknya, tapi kau tidak mengira aku akan menemukan kalung yang kau sembunyikan di lemari. Kau meminta Syifa si berpura-pura sakit sehingga dia bisa menghentikanku menghadiri upacara bayinya urmi. Dan aku tidak menghabiskan waktu bersama Nimboli. Bibi, berarti semua yang kau katakan selama ini kau Kau selalu bilang kalau orang-orang di Jaitsar tidak suka pada Nimboli. Kau bilang mereka selalu memarahinya. Kau bilang mereka pilih kasih antara Sifam dan Nimboli Dan kejadian di kelas karate Saat Bu Anandi terluka Dan semua orang memarahi Nimboli Apakah itu... <tik> <tik> Dia memarahi aku. Aku tidak percaya ini, Bibi. Padahal selama ini aku selalu percaya padamu, tapi ternyata selama ini juga kau berbohong pada kami. Aku benar-benar tidak menduga, Bibi. Ternyata kau memiliki sisi seperti ini dan kau. Kau selalu bilang pada Nimboli sejak kecil Bahwa ibunya membuangnya ke tempat sampah Tidak, Bu Kaliani. Aku juga sudah dibohongi soal itu Mau bilang apa lagi? Kami memang tidak pernah tahu siapa ibunya Tanya saja sendiri padanya Kaliani, entah kenapa aku merasa Kalau kakak iparku terlibat dalam kejadian itu